Halo semuanya, selamat semua, datang lagi channel gue, channel Narcuh ip dan di kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan Kitsu SMP yang kemarin itu di live streaming kita sudah membuat ini nih pertanian tapi cuman sedikit aja dan di video kali ini kita mau melanjutkan dan juga kemarin juga kita udah membuat rumah dan membuat lautan ini oke kita bakal melanjutkan membuat pertanian kita dari sini sampai ke ujung sana dan juga bakal merapikan semua ini. Oke, okay, gak usah kebanyakan basa-basi atau ya, berbincang-bincang segar, kita lanjutin saja. Satu, dua, tiga, empat. Ah, cukup sampai sini saja. Oke, okay, lahan pertanian kita dan juga kita udah banyak banget mendapatkan gandum yang kita bisa menaruhnya di sini ya. Bagi kalian yang tidak tahu, gitu. gunanya apa gandum ini? Yang gunanya buat membuat bread, gitu, atau roti yang bisa kita buat makan. Karena lihat, kita lapar, darahnya satu, nggak ada makanan. Aduh, ini parah banget ini. Ya kan? <tuh> parah banget ini, bro karena ya, kita membuat ladang pertanian agar kita bisa dapat makanan dan juga kita bisa bertahan hidup di sini gitu ya pertaniannya besar gitu biar banyak banget dan juga kemarin juga kita dapat diamond dari tambang sini gitu uh GG banget ini tambang gali-gali dikit dapat diamond anjay tuh dua tiga empat oke kita percepat cepat saja kali ya biar GG gitu biar mm, menggege wajar bolong bolong cuy ininya cuy parah banget trot Oke tercari air terus ke sini terus Oke Nanti kemungkinan di tengah-tengah sini kasih windmill kali ya, biar lebih ajib aja gitu kelihatannya Lebih mantul Cari-cari lagi, bikin-bikin bolong lagi Gini-gini lagi Ya emang pekerjaannya begini sih <laughs> Mau gimana lagi Sama juga petani Minecraft. Gini-gini lagi, kasih bolong lagi Gini lagi, kasih bolong lagi, gini lagi, si bolong lagi, gini lagi, kasih, oh nggak usah, oke, okay. udah kita bakal buat sampai ke banyak banget, <laughs> sana sana sana sana, waduh banyak kok, jangan sampai diinjak-injak. Ngomong-ngomong, honya kita ini udah mau hancur, disini sini juga pertanian sugar cane ya, jadi kita bisa membuat buku di sini. Ini ya udah ada 14 ya lumayan lah ya Kita bisa membuat buku di sini Dan bisa membuat crafting table tentunya Oke udah lumayan panjang banget ini sugar cane. Dan ini kita membuat jalan Jalannya gede banget ya Jalannya gede pintunya cuman Satu Nyengsel lagi Ya nyengso, nyengso, kurang alus, <tuh> kurang alus ini. Ya ampun, nyengso. apa-apa lah ya, oh, udah lah ya tambahin lah ya, biar seirama gitu. Tuh, cuman satu rumahnya. Hahaha. <tuh> <tuh> Oke, kita skip aja. Kita membuat lahan yang panjang banget ke sana. Let's go! wah Ada jombay lagi, ah ah udah tahu. darah <SILENCIO> hop nah ada 12 nih banyak nih hai, hai, nih kita kasih-kasih kasih hai, -kasih gitu biar jadi cepet gitu tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas ah kan jadinya cepat nih menjadi tas ah kan udah jadi udah dapat empat teh seatnya udah jadi udah jadi udah jadi udah jadi udah jadi jadi jadi oke ini juga tas hehehe jadi berkali lipat dah cuman dua ininya ya udah mungkin episode kali ini kita sudahin sampai di sini aja episode selanjutnya kita bakal membuat sawmill di tengah-tengah situ oke terima kasih yang sudah menonton dadah